Halo, halo. halo Oke, okay, oke. Okay, halo semuanya. Oke, okay, jadi di video kali ini kita akan uh, menghapuskan, bukan menghapuskan sih, menghabiskan god 5400 gitu. <laughs> Karena udah ada cilok. Karena ada event ya Event udah mainten tadi ya setengah jam katanya. Eh, uh, mudah-mudahan sih dapet SS lagi gitu. susah jai sekarang asli ya dakun gede sekarang susah dapat mm, ninja ss mending level kalian kecil bos sumpah susah banget oke yang lumayan lah dapat gara nih tadi tadi sebelum apa sebelum di record ini ya saya coba gitu dapat esnya anjay susah bos <guluh> dapat esnya susah bos lihat tuh notif gak berhenti-berhenti anjay ini satu persatu ya satu persatu tuh ada yang dapat dan ini sasuke lagi anjay kok bisa gitu sih ya kok aneh gitu kita akan spam tengah ya ntar uh, kalau udah 2000 gold lagi kita akan spam ke kanan yang special capture lumayan lumayan kita dapat nih aduh ngelag bos, spender kita klaim-klaim aja deh ya kita klaim-klaim dulu langsung kita gas lagi kita ya Eh, mau dong mau dong <laughs> kawan ini mau sih mau si kaguya kaguya gitu atau si shiki lah papa malah dapet sakura sakura si beban nah dapet Orchimaru lagi double bos maunya sih sunade atau kabuto gitu biar RR bos kabur. Nah, nyabur bukan nih hingga yang merah hmm, dapetan gitu oke kita Hmm, spam lagi nih. Spam lagi. Oke, okay. spam. sub Dapat kuno Hamaru. Spam tengah lagi, Bos. Dapat si Ao. Kelas A lumayan lah. Hanya ga hoki sih ya. Ngapa sih? Hmm. Susah bos Dapat si Jabuja. <laughs> Aduh mohonlah dapat SS dong, dapat SS, dapat SS, apa kita langsung ke, ke special, special ini? bingung bos, escape, Hai <laughs> <laughs> uh, ini ya langsung ya langsung spesial captor aja nih, tiga dapat apa bos? mudahan dapat SS, Shikamaru, Ibiki aduh Sunade. Aduh dapat S, gak dapat SS, Bos. nggak apa-apa lah Sunade juga. E, kita kan ada ya, ada Jiraya sama cimaru Sunade udah ada gitu lumayan-lumayan. Aduh, spender, spendernya berapa lagi nih? Lumayanlah dapat. Oh, seribu lagi, Bos. seribu gold lagi. Lumayan kan? Lumayan, lumayan. Kita spam tengah deh, oke. Okay kita ke kiri dulu dua kali ya dapat ninja deh tengah langsung dapat ino you know. dari tadi dapat ino you know. terus-terus okay, dan lah 880 lagi anjay dua kali spin lagi nih dua kali spin tengah lagi susah banget tuh Oh uh, ninja mak lagi. <laughs> Kita kasih Minato. Minato kan aja, bos. Oke, okay, bos. Lagi lagi lagi lagi lagi. Mm -mm, lumayan. Dapat ninja, Dek. Kerui. Dapat ninja adek lagi, mantap. Saya asup lah, naon sih din Tengah lagi bos. Aobak. Wah udah nih ini, cuma dapat dua anjir dari 5000 gold, dapat ninja 2 Orochimaru sama Sunade. Gila lah. Ini cukup. Aduh, ga cukup goldnya. Gak apa, apa deh, lumayan dapat minato. dapat minato dapat minato. Mau top up gak punya duit. <laughs> Mau top up gak punya duit. Adeh, memang nasib, nasib, nasib. Dapat minato, lumayan lah, jadi plus 3 minatonya jadi punya 4 minutes namanya dapat 3 jadi enam. aduh memang nasib apa kita coba ya yang di server 2 gitu kita buka dulu nih ya jurus-jurus nih kan terdapat golongan SS gitu nah kita kasih uh, Sasuke dulu deh mudah-mudahan dapat yang bagus ya kelas S Scroll SS Scroll real fire lumayan ini berguna untuk uh, Madara six-pack Aduh gak ada lagi bos Aduh lebar Aingah nyoh kiyo memuang karena nyomunang kima di waldispinkan Jawabnya 5000 gold 5000 gold cepat dapat 2 ninja eh cepat uh, ya yeah. cuma dapat 2 ninja es enggak ada S S S Kita coba ya coba yang saya perlu kan aneh Punya ya punya Gold 5000 lah lumayan Nah kan jadi 5000 nih Mudah-mudahan dapet ya Mudah-mudahan dapet uh, ninja triple es gitu mana nih cari batang batang ngelag anjay sumpah lumayan nih oke okay. oke okay. baru level 5 ya kita buktikan level ngaruh gak nih ya kata-katanya sih ngaruh gitu kalau level langsung dapat sakura spam nih ya spam kiri terus apa ini si omoy bukan bahwa ah oh, iya, omoy si omoy Nah dapet si Karin Karin langsung tengah Wih Anjir kaguya Gila gila berarti level ngaruh ya Anjir Dapet kak Guya, bos Aduh bahaya Iya berarti ngaruh ya Berarti ngaruh nih level anjir Itu gratis loh <gila> God kita masih 5000 anjir Halo <laughs> kita spam lagi ya Mudah-mudahan dapat ninja triple S lagi gitu Spam kiri dulu ya <laughs> Ini server dua jadi bisa gitu jadi bisa Aduh nggak bisa lagi Ada gitu langsung jadi ada Gampang lah gitu mendapatkan ninja triple S nya Kan biasanya susah, wih dapat mau voice, diri ini pipit nol loh, pipit nol, level lima punya ninja, triple S gitu, ada tinggal 4500 lagi, kita gaca nih, gak ngirim lembar, eh gas lagi aja deh gas lagi deh jadi Dapat Asuma dapat Tenten dap Sakon Si Sakon B ini Apa aneh main aja Di server berdoa ya Anjir Sebesar 1 Banyak saingan bos Banyak sultan-sultan Tinggal 4 ribu lagi tuh Lumayan Kita masuk Capit masuk, capit keluar Kita keluar, masuk, capit keluar, masuk, capit Gitu aja deh Mudah-mudahan hoki bos Eh bisu nih ya Sial, punya silver nih Gue gak punya koin silvernya nih Habis, soalnya maininnya yang server satu mulu Aduh Emang sih disapa satu juga Punya dapat, ninja Triple S ya yang Mitsuki gitu sama mengikir Sasuke, -sus -sus Sasuke tapi kan VIP anjir itu udah VIP 4 gila. Ini baby nol dapat Triple S anjay, aduh bingung jadinya, Dapat jetsu bayar lah, dapet, dapet Temari. mana lagi mana lagi lumayan dapat Triple S berarti punya ninja Triple S sama SS Minato ini kita habiskan aja nih ya 5.000 gold tinggal 3.000 gold lagi gila lah gila bos gila bos bos dapat menji menji <laughs> bukan Neji <laughs> kita mulung mulu kita keluar ya kita keluar kita coba nih ya kita coba menjadi uh, di gitu server 2 langsung kita ke server 2 kalau server 3 sih punya tapi nggak ada apa nggak ada gold 5000 gitu langsung spam tengah dapat sakura jen sakura ship beban lumayan aduh mau, mau yang kanan tapi ragu-ragu takut apa ya 10 kali kan lumayan gitu cuma dapat hero S anjir oh yang tadi awal yang agun gede ya yang ngagun server 1 nyesel gitu nyesel yang spesial capter harusnya spam tengah nih kamui anjir tinggal seribu lagi bos dapet kaku dapet naruto ninja 4s tuh. aduh ngeleng bos lumayan goldnya tinggal 800 lagi dua kali spin lagi Dapat kali sepin lagi Cuman dapat satu Ninja Triple S lah Bersyukur tetap bersyukur Langsung ngitung tengah dapet I... Shikamaru Dapat si kamaru Satu kayak lagi bos Kita keluar, keluar dulu nih Langsung tengah Dapat e-bishop Eh bisu eh bishu. <tuh> <tuh> Udah gak ada habis lagi. Rada-rada e, menyesal gitu. Yang tadi yang saya satu, -satu anji udah VIP, udah VIP, cuma dapat ninja dua S lagi. Gak ada SS, gak ada SS Gas nih tempat apa nih? <laughs> cocok cocok cocok alamannya api sama dengan elemennya gitu <sighs> oke deh yang mungkin sampai di sini saja video dari saya bye bye